Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Universitas SPDA di pos Madrasah, Yang kemas dalam MTSN Tujuh Lusiana Selatan. Ikut liputannya. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke 77 yang jatuh pada 25 November 2022 Madrasah Saniyah Negeri 7 Lusong Selatan menyelenggarakan acara peringatan hari yang di halaman utama Madrasah Jumat 25 November 2022 pagi. Ada peringatan hari Guru kali ini diikuti seluruh warga MTSN 7 Luswanya Selatan seperti pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Sementara yang bertindak sebagai petugas upacara adalah beberapa Dewan Guru dan sebagai komandan upacara dari Ketua Dewan Kerja Penggalang MTSN 7 Luswanya Selatan Ahmad Ridwan dari kelas 9A. Kepala Madrasah MTSN 7 Luswanya Selatan Jem MPDI GMPDI disambutannya selaku pembina apel mengatakan, Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru juga merupakan tenaga pendidik yang tidak kenal lelah dalam memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada para siswa Mari kita mengucapkan selamat dan terima kasih pada semua guru kita yang telah mengajari kita dari sebuah yang sampai kainak sampai mati kita enak mudah-mudahan guru-guru kita mendapatkan rahmat pahala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kamat meminta kepada para siswa untuk selalu menghormati dan menjalankan apa yang selalu diperintahkan oleh guru Sebab guru sejati akan selalu memerintahkan kepada kebaikan Di kesempatan itu, Kamat juga meminta kepada semua warga mtsn 70 Selatan Untuk mendoakan para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat Yang telah terjadi beberapa hari yang lalu sekaligus mengajak kepada semua warga mtsn 7 Lusana Selatan agar bisa menghimpun bantuan donasi yang akan disemangkan kepada para korban. Kegiatan apel peringatan Hari Guru tersebut berlangsung dengan khidmat, yang didahului dengan pembacaan amanat Menteri Agama Republik Indonesia disampaikan petugas upacara dari Dewan Guru oleh Duelistari SPD, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh Muhammad Hasbi SAG, yang diperuntukkan kepada para guru-guru yang telah berjuang untuk memajukan pendidikan formal maupun non-formal. Sampai jumpa oh. di NPS. Terjuru Sengah Saatan Bus. Saya di Milisari SPD bersama tim keramat kerja dan kaum pengapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.